Halo sahabat zodiak zodiac, 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini, kita akan membahas tentang empat zodiak yang melakukan perubahan dan mendapatkan rezeki di bulan Desember tahun 2020. Namun, buat kamu yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak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 di sini kita akan bahas tentang empat zodiak yang melakukan perubahan kemudian mendapatkan rezeki yang berlimpah di bulan Desember tahun 2020. Untuk bersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada zodiak yang pertama yang melakukan perubahan kemudian mendapatkan rezeki yang meningkatkan dan keuangan yang meningkat di bulan Desember tahun 2020. Selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, kepada zodiak yang keempat yang melakukan perubahan kemudian mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan Desember tahun 2020. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh masing-masing zodiak yang melakukan perubahan kemudian mendapatkan rezeki yang berlimpah di bulan Desember tahun 2020. Pertama, support energi kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat yang melakukan perubahan kemudian mendapatkan rezeki yang berlimpah di bulan Desember tahun 2020. Jika support energi sudah kita dapatkan, klinisnya kita mengambil kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak yang mendapatkan rezeki dengan melakukan suatu perubahan. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, klinisnya kita membuka dan membacakannya Untuk zodiak yang pertama adalah Five of sword, ataupun lima pedang. Untuk zodiak yang pertama yang melakukan perubahan kemudian mendapatkan yang berlimpah di bulan Desember tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Gemini. Di sini digambarkan seorang Gemini melakukan suatu perubahan yang dimana di sini seorang Gemini melakukan perubahan dalam kategori kesehatan dan di sini seorang Gemini akan menjaga stamina kesehatan tubuh dan menjaga pola istirahat serta pola makannya di bulan Desember yang dimana di sini juga tujuannya adalah untuk mendapatkan rezeki di bulan Desember Tahun 2020 dikarenakan dengan kesehatan yang bagus seorang Gemini akan lebih fokus bekerja dan seorang Gemini akan lebih gila serta lebih percaya diri di dalam suatu kehidupan ataupun pekerjaan yang dapat meningkatkan keuangan seorang Gemini di bulan Desember Tahun 2020 Di sini juga digambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang melakukan perubahan di dalam pengkontrol pengeluaran pendapatan keuangan di bulan Desember dan di sini seorang Gemini mendapatkan rezeki yang melipat dengan melakukan perubahannya itu di dalam kategori keuangan dan kategori perubahan kesehatan. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of One. Secara umum Queen of One itu diaktikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan disini menggambarkan seorang Gemini melakukan suatu perubahan Dimana perubahan itu adalah kategori kesehatan dan keuangan Yang tujuannya untuk mendapatkan keuangan serta meningkatkan keuangan di bulan Desember tahun 2020 Dan disini seorang pasangan akan selalu mendukung mensupport seorang Gemini Apapun tindakan dan apapun yang dilakukan oleh seorang Gemini Untuk meningkatkan keuangan di bulan Desember tahun 2020 Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Strength Secara umum, strength itu diartikan kekuatan di dalam kelembutan, kekuatan dalam hati, kekuatan yang dipancarkan dalam diri sendiri, ataupun kekuatan yang memancar dari dalam diri yang disebabkan oleh pasangan sendiri. Dan jika kartu strength kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini, menggambarkan seorang Gemini mendapatkan rezeki yang sangat bagus di bulan Desember, mendapatkan rezeki yang melingkar, di mana di sini seorang Gemini melakukan perubahan dalam kategori kesehatan, dan di sini kekuatan dalam kelembutan hati seorang pasangan Gemini akan mendukung seorang Gemini untuk meningkatkan kesehatan dan keuangan di bulan Desember tahun 2020 dan untuk kartu Zodiac yang kedua adalah Eight of Pentacles, ataupun 8 poin untuk zodiak yang kedua yang mendapatkan rezeki dengan melakukan suatu perubahan yaitu seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana di sini dikategorikan seorang Virgo melakukan perubahan di dalam kategori keuangan di sini seorang Virgo mengkontrol kembali pengeluaran pendapatannya di bulan Desember sehingga keuangannya akan semakin meningkat dan semakin bagus di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini juga digambarkan seorang Virgo melakukan perubahan di dalam kategori pekerjaan dan karya yang dimana di sini seorang Virgo akan lebih fokus dan lebih giat lagi di dalam kategori berusaha Sehingga di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan keuangan yang akan didapatkan oleh seorang Virgo di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini juga digambarkan seorang Virgo melakukan sebuah usaha ataupun pekerjaan, tidak memikirkan hasilnya ataupun tidak melihat hasilnya terlebih dahulu. Seorang Virgo akan fokus kepada usaha dan pekerjaannya terlebih dahulu, dan seorang Virgo akan terkejut dengan hasil yang ia dapatkan di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini seorang Virgo dikategorikan melakukan sebuah perubahan di dalam kategori keuangan dan pekerjaan. Dan untuk support energinya adalah Queen of Sword secara mungkin absurd itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan di sini menggambarkan seorang Virgo melakukan perubahan dalam kategori keuangan dan pekerjaan yang dimana di sini seorang Virgo akan lebih fokus dalam bekerja dan tidak memikirkan hasilnya terlebih dahulu dan di sini seorang pasangan akan selalu mendukung dan support dan mengambil bagian di dalam setiap langkah dan ide yang ditimbulkan oleh seorang Virgo di dalam kategori pekerjaan dan jika kartu strength kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan seorang Virgo mendapatkan kekuatan di dalam kelembutan yang dimana di sini seorang Virgo adalah sosok seseorang yang memberi kekuatan kepada seorang Virgo untuk melakukan perubahan di dalam kategori karir dan keuangan yang tujuannya untuk meningkatkan kehidupan dan materi di bulan Desember tahun 2020 dan untuk zodiak yang ketiga adalah 5 of 1 ataupun 5 tongkat untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus, di mana di sini perubahan yang dilakukan oleh seorang Taurus adalah di dalam kategori karir dan pekerjaan. Di sini digambarkan seorang Taurus, alangkah bagusnya dan alangkah baiknya melakukan perubahan dalam kategori karir dan pekerjaan, yang mana di sini yang dulunya seorang Taurus selalu bergantung ke karir kepada orang lain, bergantung kepada orang lain di dalam kategori keuangan dan selalu mengharapkan ide dan mengharapkan gagasan dari orang lain untuk melakukan sebuah pekerjaan. Di disini disarankan kepada seorang Taurus baiknya melakukan sebuah usaha dengan hasil ide dan karya sendiri yang dimana di sini akan mewujudkan impian seorang Taurus untuk mendapatkan keuangan dan rezeki melimpah di bulan Desember tahun 2020 dan di disini juga digambarkan seorang Taurus baiknya melakukan sebuah usaha yang dimana disini usaha tersebut berkategori partner ataupun kerjasama dengan orang lain namun tidak bergantung kepada orang lain dengan melakukan satu perubahan ini seorang Taurus akan mendapatkan rezeki yang sangat berlimpah di bulan Desember tahun 2020 dan untuk support energinya adalah kenaik of Cup. secara umum kenaik of Cup itu diaplikasikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan seorang Taurus melakukan suatu perubahan dimana di dalam kategori karya dan pekerjaan yang dapat meningkatkan keuangan serta mendapatkan rezeki yang sangat berlimpah di bulan Desember dengan dukungan ataupun support energi dari seorang sahabat keluarga ataupun saudara atau sendiri dan jika kartu strength kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan seorang taurus merupakan sosok seseorang perlu melakukan perubahan dalam kategori karya dan pekerjaan yang dimana di sini, seorang Taurus yang mendapatkan kekuatan support energi dan masukan dari seseorang yang merupakan saudara, kerabat, ataupun pasangan dan orang terdekat tahu sendiri untuk meningkatkan kehidupan dan mendapatkan rezeki yang berlimpah di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk kartu Zedek yang keempat adalah Three of sword, ataupun Tiga Pedang untuk sidik yang keempat, kita mempunyai seseorang yang tersedia aris, yang dimana di sini digambarkan seorang aris akan mendapatkan rezeki yang berlimpah dengan melakukan suatu perubahan. Dan di dalam kategori ini, perubahan yang perlu ia lakukan adalah di dalam kategori pekerjaan dan kesehatan. Di sini digambarkan seorang aris, baiknya melakukan pengontrolan kembali di dalam kategori kesehatan, dan di sini juga digambarkan seorang aris, baiknya melakukan pengontrolan pengeluaran dan pendapatan dan di sini juga seorang Aris perlu melakukan perubahan di dalam kategori karir dan pekerjaan dalam kesehatan seorang Aris perlu melakukan pengontrolan di dalam pola makan pola istirahat dan pola bekerjanya. dan prediksi yang kedua seorang Aris perlu melakukan pengontrolan kembali di dalam kategori keuangan pengeluaran dan pendapatan di bulan Desember tahun 2020 yang tujuannya untuk meningkatkan keuangan dan rezekinya dan di yang ketiga, seorang Aris perlu melakukan perubahan di dalam kategori karya dan pekerjaan yang dimana di sini seorang Aris akan meminta bantuan kepada orang lain di bulan sebelumnya. Namun di bulan Desember ini, seorang Aris perlu melakukan usaha tersebut dengan cara sendiri, ide sendiri, dan tenaga sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Dan ini akan lebih bagus dan lebih maksimal hasilnya di bulan Desember yang dapat meningkatkan keuangan. Dan di sini di dikategorikan seorang Aris akan mendapatkan rezeki yang sangat berlimpah dengan melakukan perubahan tersebut. Nah, untuk sebuah energinya adalah King of Pentakel. Secara umumnya King of Pentakel itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Aris sendiri. Dan di sini digambarkan seorang Aris melakukan perkontrolan kembali kesehatan, keuangan dan karir yang dimana di sini perlu melakukan perubahan untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah. Dan di sini seorang orang tua, sahabat ataupun orang-orang terdekat Aris atau memberikan dukungan dan motivasi serta support energi kepada seorang Aris untuk mendapatkan keuangan serta yang berlimpah di bulan Desember tahun 2020. Dan jika kartu strength kita gabungkan dengan gerdek yang keempat. di sini menggambarkan Kekuatan yang didapatkan oleh seorang Aris di bulan Desember ini merupakan kekuatan dari dalam hati Ataupun kekuatan dengan kelembutan yang diberikan oleh seorang orang tua kepada seorang Aris Sahabat, kerabat dan yang diberikan kepada seorang Aris untuk mendapatkan rezeki dan keuangan yang berlimpah di bulan Desember Dengan melakukan tiga kategori perubahan di bulan Desember tahun 2020 dan di bisa kita simpulkan 4 zodiak yang melakukan perubahan dan kemudian mendapatkan garis yang berlipat adalah yang pertama zodiak Gemini, yang kedua zodiak Virgo dan yang ketiga adalah zodiak Taurus. Selanjutnya adalah zodiak Aries. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang melakukan perubahan kemudian mendapatkan garis yang berlipat di bulan Desember tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya.